kembali lagi di channel kita CSKS Production sore ini kita sudah selesai mengerjakan dua unit motor satunya ini Vino ini pekerjaan decal bisa dilihat sendiri jadi teman-teman kita ini pakai decal kenapa kelebihannya pakai decal kita bisa main Banyak warna jadi mau full color terus untuk biaya juga lebih miring daripada yang cutting itu so, kenapa pakai decal terus kesulitannya biasanya kita Uh, ada beberapa problem, di antaranya untuk laminasi. Kita harus benar-benar hati-hati pilih laminasi. Jangan sebarangan, karena uh, nanti untuk laminasi itu mempengaruhi satu hasil. Kedua, nanti kadang terkadang itu ada laminasi yang penyusutannya itu ketika kena panas itu uh, bisa menyusut lebih dari setengah cm jadi akan jelek. Jadi ini kita pakai laminasinya kita pakai punya mas Dekal untuk bahannya juga Dekal kita pakai mas Dekal juga. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Kita kebetulan punya uh, tema minion jadi ini kita kerjakan. Alhamdulillah kelar dua hari walaupun kemarin ada beberapa problem karena di cuaca juga gak dingin jadi bahan itu mengeras tapi alhamdulillah clear juga ini yang punya ini makma ini jangan salah ya Mata kayak gini yang punya makma ini yang punya. ini yang punya pak sini pak ini ini ini, ini. Nah. mbak siapa namanya Nah, Mbak Kristianti ini uh, biasanya Harian dipakai buat apa? Buat ngaret guys <laughs> <laughs> <laughs> buat ngaret guys ya mbak Ari Ini di bagus gini ini cuma buat ngaret. Masa kalian yang buat Harian nggak tertarik untuk modif seperti ini? Sampai ketemu di channel berikutnya dengan motor yang baru lagi. Oke, okay? thank you. Jangan lupa like, subscribe dan komennya kita tunggu. SKs <laughs> mantap I'm Jackson, so tell me, to and Tell fantastic. a <laughs>